Apa dari Tuhan saya dipulihkan nafas dari Tuhan saya beka nafas dari Tuhan Allah nafas dari Tuhan saya hilang nafas dari Tuhan saya yakin nafas dari Tuhan saya yang Dayang. Nafas dari Tuhan, itu membuatkan nafas dari Tuhan, pembuatan. nafas dari Tuhan, supaya diumitkan nafas Tuhan, luar biasa. Nafas dari Tuhan, menyehatkan saya. Nafas dari Tuhan, saya semuanya yang terakhir, Tarik nafas, dalam-dalam, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin. Tahan sebentar. Buang sampai habisi. Buang habis, buang habis, buang habis. Tahan 80 detik. Yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, sekuatnya saja. Lalu segera tarik nafas, tahan belas Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah metabolisme, mekanisme tubuh yang Tuhan ciptakan. Dan melalui ini kalau kami sembuh karena Tuhan yang memberikan kesembuhan lewat mekanisme yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa sehat, kami bisa sembuh lewat pola nafas. Karena kami percaya nafas itu Tuhan yang berikan. Nafas kehidupan itu dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itu yang menyembuhkan. Siap-siap, masih tahan. Tarik nafas, kuat-kuat tahan 15 detik. Hmm. Kalau Anda puting atau fly, itu biasa. Hmm. Kalau kuat tahan saja sampai 15 detik sebelum masuk relaksasi. Hmm. Lepaskan ya, kita masuk relaksasi sebelum kita masuk ke kita akan masuk red yang terakhir yaitu coba tahan nafas 90 detik detik yang tidak kuat jangan dipanakan. kita mulai dengan relaksasi kembali hanya saat relaksasi kalau mau mencoba lidah di depan ke atas mulut tertutup tarik lewat hidung, keluar lewat hidung tapi saat 30 kali metode cepat itu tarik hidung, buang lewat mulut sedahnya Bapak aja hmm. kan enggak kita ke bisa cepat ya. Dan mulai dengan napas pelan-pelan, tarik nafas, tangan diangkat. Tarik ke samping, dada terbuka. Lepaskan pelan-pelan. kita nah, seperti orang yang relaks menikmati sedikit. Tarik napas. Saturasi penuh. Tubuh alkali dengan cepat, tahan sebentar, tepatkan lagi oleh dengan pelan-pelan. Mama seperti waktu menarik, tarik nafas dari Tuhan. Kita sehat, hitam kempuh, kita kuat. Buang nafas, buang racun, buang khawatir, buang kesetiaan. Tarik nafas, tarik kegembiraan, tarik pengharapan. Buang nafas, buang CO2, buang racun, buang khawatir, buang hal-hal negatif Tarik nafas, kita kuat, kita sehat, tubuh alkali Dan sebentar, buang lagi, pelan-pelan, nikmati, -pelan, kita bernafas Tarik nafas, terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat Buang nafas Terima kasih mekanisme buang kacau dalam tubuh. Tarik nafas. Angkat tangan boleh. angkat Dada penuh. Buang kembali. Buang racun. Buang kuatnya, Buang benyian. Tarik nafas. Tarik obat. gratis Dari Tuhan. Kita sehat. Buang nafas. Selamat tinggal. penyakit. Buskan. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati -pelan, oksigen, saturasi penuh. Dan sebentar, buang nafas, pelan-pelan, jantung jadi normal. Tarik nafas, dengan relaksasi seperti ini, narik jantung jadi normal kembali. Tepatkan pelan-pelan, saturasi tetap pentok, tapi jantung bagus. Tarik nafas, Kuat-kuat, bikin penuh, saturasi 100, buang lagi, boleh pelan-pelan menikmati nafas, itu, tarik nafas, kuat-kuat, saturasi penuh, buku alkali, buang lagi, sebutkan, buang racun, tarik nafas, pada penuh tubuh kita alkali buang lagi nafas tarik lagi empat belas kali tahan sebentar buang lagi pelan-pelan rileks badan tegak tarik yang terakhir foto yang pelan Tahan sebentar, boleh mulai sempurkan dengan cepat dan kuat. Kalau kita tarik nafas, lepaskan lagi nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya sembuh nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya kuat nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, saturasi jadi petong. Nafas dari Tuhan, bayang lehan. Nafas dari Tuhan, kekendali sel maksimal. Nafas dari Tuhan, kekuatan terjadi. Nafas dari Tuhan, aliran darah lancar. Nafas dari Tuhan, seluruh tubuh baik nafas dari Tuhan, kelengkar kelengkaran endokrin baik nafas dari Tuhan, keseimbangan hormon terjadi nafas dari Tuhan, semua penyakit hilang nafas dari Tuhan, daya dipulihkan nafas dari Tuhan, kita sehat nafas dari Tuhan, daya nafas dari Tuhan, daya sehat Nafas dari Tuhan penyakit hilang. Nafas dari Tuhan saya sehat. Nafas dari Tuhan saya kuat. Nafas dari Tuhan saya sehat. Nafas dari Tuhan pengharapanku kembali. Nafas dari Tuhan imanku meningkat. Nafas dari Tuhan saya percaya sehat. Nafas dari Tuhan saya apa Tuhan supaya tempur terakhir? tarik nafas, kuat-kuat, kuat kuat kuat kuat lalu pakai tahan sebentar lalu buang-buang sampai habis, buang kualitas, kualitas, kualitas, kualitas, kualitas, kualitas, Terima kasih Tuhan kami menahan nafas kami karena kami mencoba untuk terapi hipoksia ya, secara sengaja dan secara sadar satu lagi kami melundur ke bawah kami tidak takut kami tahu bahwa itu membuat tubuh kami menjadi punya kemampuan untuk naik kembali dengan sangat cepat kami bersyukur bahwa begitu kuatnya tubuh bukan menjaga diri dengan cepat terima kasih ya Tuhan Siap, yep. tarik nafas, tarik, tarik, tarik, tahan 15 detik. Siap, <tik> yep, siap, yep. dilepaskan, ya, kita selesai 6 ritm langsung juga diakhiri dengan relaksasi ya, dan pola nafas relaksasi itu tarik lepas dengan pelan pelan, oleh dengan tangan diangkat, pelan pelan, direntangkan, lalu kembali pelan pelan saat nafas relaksasi agak boleh tarik hidung, keluar hidung saya perasaan yang tenang dan tarik sempat lewat hidung dengan pelan-pelan apa efektifnya dalam mengembalikan saturasi kembali ke seratus setelah tadi cukup latihan Ya, sudah kembali ke 99, sempat 100, sekarang selesai ya. Tadi kalau teman-teman melihat -teman ya, rate yang kelima dan ke-6, maka saya sempat turun sampai 32 ya. Waktu saya tahan nafas, yang rate ke-5 pun tadi saya tahannya juga sekuatnya. Waktu aba-aba tarik, saya masih diem aja. Bahkan ketika mulai lepaskan, saya mulai tarik. Berarti yang kelima tadi saya tahan 95 detik. Lalu yang kedua hampir sama 90-an detik. Ya. Tapi turun sampai 32. Itu namanya hipoksia. Standar aman sehari-hari itu 94. Kalau Anda di bawah 95-94, itu sudah namanya orang sakit hipoksia. Kanker, meum, kista tumbuh semuanya. ya. Jadi hipoksia itu berbahaya. Karena tubuh kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, pasti tubuhnya asam ya karena oksigen itu bikin alkali. CO2 bikin asam. Nah, tapi untuk menyelesaikan hipoksia saya dulu hampir-hampir hipoksia karena saya bronkitis 9 tahun sehingga saturasi saya rata-rata 95. 96 turun 94. 95 turun 94 ya. Tapi menyembuhkannya dengan terapi hipoksia. Ketika saya bisa turun ke 90, lalu 80, lalu 70, sekarang bisa 32 tadi ya itu nggak langsung ya butuh waktu satu setengah bulan bahkan saya dulu naik enggak bisa dari 95 itu ya paling banter 97 9798 kalau asal udah rimbo satu Anda boleh langsung 2 nggak masalah ya karena setiap alat beda-beda ini alat saya yang 100nya susah tapi bisa ngukur sampai 30 30-an alat yang satunya lagi 100nya gampang tapi dia paling bawah kadang hanya sampai 50 jadi alat itu memang beda-beda ya ini bisa sampai 32 tapi jarang sekali bisa 100 Nah anda udah sembilan delapan aja, boleh. Beanwolf dua, tahannya sekuatnya ya, buangnya sekuatnya. Nah, kalau Beanwolf itu buangnya nggak sekuat nih, hanya hah Terus tahan, tapi tahannya selama mungkin, jadi bisa 2 menit, 3 menit ya, bisa 5 menit. Lama banget kalau praktek bersama. Maka sebenarnya Beanwolf yang saya ajarkan ini sudah termasuk modifikasi ya. Nah, Beanwolfnya kayak apa ya? Saya tunjukkan. Uh, bimboknya ya hari ini kita nggak uh, body stretching saya akan jawabin pertanyaan dan tadi waktu demo saya rekam uh, Bagaimana saturasi sampai 32 ya walaupun ini pernah dijelaskan di modul tapi kalau ada pertanyaan perut atau ada nafas mulut atau uh, hidung berarti belum nyimak modul info ya maka saya tunjukkan juga, nggak lepas ya. Lagi ini pagi ini diulangin lagi dari pelajaran workshop Wimpovsnya. Kalau Anda simak rekaman workshop ini, saya tunjukkan bagaimana ini Wimbox, nih orangnya. Ini ya, kalau dia olah nafas dan seluruh muridnya ya selalu tidur. Sebenarnya ya Bimbof itu, kalau workshop-workshop selalu tidur, bahkan orang-orang pakai kursi roda di ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, kelihatan di lantai ya mereka lepas dari kursi rodanya, yang sklerosis, yang lumpuh, yang sakit lutut, Anda bisa simak di modul saya, yang judulnya uh, Wim Hof Inflamasi, atau Wim Hof Setruk. Orang-orang stroke dibawa ke rumahnya Wim Hof, kalau mereka pakai kursi roda, dikletakin sampai mereka lepas kursi roda. Itu ada di ada di modul workshop, ya, rekaman di workshop bagaimana olah nafas Wim Hof untuk stroke, untuk inflamasi, itu semuanya sudah ada rekamannya. Ini tunjukin aja bagaimana bimbo kalau olah tarik nafas, ya nafas perut angkat terus sambung dada, ya jadi dia uh, uh, jelasin dulu ya kita tunggu sebentar uh, dia bilang loose your body itu kayak yang uh, trigling trigling tri itu kringkingan, ya jadi itu nggak masalah, ya terus saja bernafas kalau mengalami keringingen atau terkering-kering atau kesemutan ya. Nah, sekarang kita lihat gimana dia e, nafasnya. Bentar, saya pasin aja langsung dia lebih cepat. Ya. Oke, majuin lagi. tarik terus tapi sudah saya pasin kayak ini sebentar ya saya mungkin malam terlalu maju jadi kalau tarik waktu wimbojelasin wimbo dua ya atau olah napas wimbo dia nggak pakai wimbo satu wimbo dua nih Wim ya satu itu istilah dari saya untuk persiapan wimbo ya jadi wimbo itu ya cuma wimbo 2 kalau yang diajarkan wimbo ya jadi waktu tarik nafas perut ya terus dada Ya perutnya diangkat dulu dada baru buang lihat perutnya kempesin lagi ya terus perut naik dada buang lagi jadi kelihatan sekali bagaimana perutnya naik nyambung dada buang itu kalau tidur memang paling enak ya saya lama-lama kebiasaan duduk ya nggak apa-apa juga ya oke jadi dengan terapi hipoksia, maka malah justru hipoksianya sembuh. Saya sekarang bisa 99, bisa 100, Belum lagi ya, gula darah turun dan seterusnya. Oke, saya akan jawab pertanyaan <tuh> saya: sambung aja saya rekam sekalian ya tadi sampai di uh, sini ya. Saya tiga hari terakhir, gula pagi jam sembilan seratus Saya terpaksa minum minum aja. Kalau Anda gula darah 150 ke atas, Anda harus minum yang bikin ginjal rusak sekali saya ulangin adalah kalau gulanya fluktuatif. Gulanya fluktuatif, ginjalnya kadang kental, kadang encer, kadang kental, kerjanya susah, kerjanya nggak teratur. Sekali lagi saya tadi sudah ceritakan, ibu saya umur 35 sudah minum obat diabet. Dipanggil Tuhan 84. 49 tahun minum obat. Beliau dipanggil Tuhan sebelum saya kenal olah nafas. Dan di tahun terakhir tidak ada cuci darah sama sekali. Maka saya setuju dengan Dokter Samuel Untoro waktu saya undang untuk seminar diabetes. Obat diabetes tidak merusak ginjal. Yang rusak ginjal adalah obat anti nyeri, obat anti sakit, obat anti pusing. Anda pusing, kurang tidur, tidur saja, nggak usah minum obat. Anda nyeri, nggak usah minum anti nyeri. Anda makan makanan yang agisnya rendah, makanan anti nyeri. Anda makan yang menyebabkan nyeri, Anda stop. Anda olah nafas Wimpov, nyerinya hilang. Jadi, anti-nyeri, anti-sakit, anti-pusing, bisa juga pusing karena kurang minum, Anda minum banyak-banyak, Anda tidur lebih bagus, maka pusingnya hilang. Pusing tidak butuh obat. ya Cukup istirahat, air putih cukup, Ya nyeri-nyeri juga tidak butuh obat. <tuh> Anda makan makanan anti-nyeri, Anda Wimpov dua kali, masih nyeri, kompres air, nyerinya hilang. Jadi, itu yang bikin sakit kinjel. Kalau gula darah, maka SOP-nya kalau di WA grup diabet ya atau di modul-modul diabet. Nah oke nih, yang diabet sekalian saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan yang diabet, kalau nggak ikut WA grup diabet nggak masalah ya, karena semuanya bisa mandiri semuanya. Grup diabet juga udah cukup lama saya mute ya. Jadi Anda masuk ke YouTube ketik aja modul diabet Jarot. Ya, itu seingat saya modul 20-an. Okay. modul 21 jadi modul 21 tuh untuk orang diabet mulai dari diabet Apakah uh, modul diabet 211, 2 218 217 216 212 ya kalau urut 212 ya dari 211 modul 211 diabet atau gampangnya ketik ketikanya diabet Jarot nah, pertama diabet bisa sembuh Kedua, protein dan kebohidrat untuk diabetes. Modul tiga, agak di bawah, ya, satu saw, tahu saya. Ka, ah, modul tiga itu, dokter Mira, Diabet yang sudah tujuh tahun nggak minum obat dan gulanya selalu di bawah seratus. Modul dua KLFS. tiga, Modul dua empat, KLFs, sama Mas Tio. Dokter Mira dan Mas Tio mengajarkan keto yang makan sayur dan buah. ya Lalu ada modul. 18 ini rempah-rempah penstabil gula darah. Jadi anda ketika aja diabetes jarot banyak pelajaran mengenai diabetes termasuk saya cerita bagaimana saya lepas dari obat gula dan insulin. 2017, 2009 saya gula 400-an, tapi saat 1C 11, 11 setengah, 11 begitu ya. Saya lepas obat tanpa olah nafas, tapi olahraga, olah menu. Makan yang benar, dietnya benar, yang itu, yang semuanya di modul itu, sebenarnya ya. Karena dulu saya mengajarkan dokter Elizabeth Subrata, Pak Waruntu, ya sekarang saya nggak mau ngajarkan, tak panggil mereka lagi aja, pakarnya, ya. Tapi saya sembuh dengan pelajaran-pelajaran Sutien dan Elizabeth Subrata. Hanya dengan makanan, nggak pakai olah nafas. 2009, umur mungkin masih muda 46. 2017, saya kambuh lagi. Nah, itulah, akhirnya, ditambah dengan olah nafas. 80 tahun, ya, saya tidak ngejar. Gula rendah sampai nggak makan karbo sama sekali, nggak makan sayur, ya gulanya sembuh, nanti kankernya kambuh, ginjalnya rusak, kencing berbusa awal yang belum tentu kencing berbusa itu ginjalnya rusak, tapi tanda isinya nggak imbang. Banyak orang yang akhirnya susah, ginjalnya kena, tetap aja makan sayur sayuran, ya. Yang penting, nah ini mau ngomongin diabetes, ya kalau gulanya di atas 150, anda minum obat. Tapi kalau gulanya udah di bawah 120, anda mulai lepas. Karena kalau enggak, nanti bisa ngedrop. Karena semua yang dilakukan dietnya, olah nafasnya, bikin turun. Ya, ada yang malah meninggal tuh, gulanya 60, 40, enggak belum terbiasa metabolisme ketonya ketonnya belum kuat. Orang tuh bisa ambil energi dari lemak, bisa energi dari karbohidrat. Tapi kalau belum terbiasa metabolisme, apalagi metabolisme lemaknya, kalau di tes DNA bakal ketahuan jelek maka diet keton pasti nggak kuat, karena tubuhnya memetabolisme lemak menjadi energi itu jelek, jadi ada orang yang kalau di tes DNA ketahuan, metabolisme lemaknya jelek, kalau metabolisme lemaknya bagus, kayak dokter Mira, ya, itu gula 40-50, nggak ngerieng, nggak gemeter, orang lain 70 aja udah gemeter, kalau udah biasa tinggi, jadi pelan-pelan. ya. Kalau saya menargetkan nih, Anda lepas obat setahun lagi aja dah, ndak usah buru-buru lepas obat obat diabetes tidak merusak ginjal yang rusak itu kalau gulanya fluktuatif maka kalau gulanya dari 400 turun 150 begitu di bawah 150 anda bukan lepas obat kurangi dosis kalau sebelumnya 1000 mg metformin 500 aja dulu pagi dan sore oke sekarang paginya coba 1000 malamnya 500 masih rendah oke pagi 500 sore 500 ya kalau dulu kombinasi kayak saya ya 2017 waktu saya ambo pagi 1000 metformin, malam 1000 metformin, mereknya glukopak, isinya kan metformin tuh ya. Lalu paginya janupiah 50 gram, malamnya metformin 4 miligram Jadi tiga macam obat, pagi dua malam 2. Dua. dua ini masing-masing tak pecah. Jadi kayak jadi 8 butir. Lalu dikurangi dikit-dikit ya, karena obat itu misalnya ini bikin gula turun, ini bikin enggak gatal dan seterusnya. Maka kuranginya separuh metformin separuh canopiahnya oh masih masih rendah juga malamnya dikurangi separuh separuh juga sampai akhirnya lepas ya lepas lalu makan agak nabr-nabrak ya saya masih agak nabrak nabrak kadang gudang lagi seratusan ya makan duren eh <tuh> naik minum lagi lima ratus metformin jadi enggak masalah ya anda minum obat gula enggak masalah tapi rajin tiap hari tes gula supaya stabil yang rusak ginjal itu adalah kalau gulanya tidak stabil jadi kalau memang belum saatnya lepas obat, minum aja. Ya, enggak masalah. Katakanlah Anda sekarang umurnya 50 tahun, nanti meninggalnya 80 90. Kan masih 30 tahun lagi. Lepas obat total 2 tahun lagi enggak masalah. Ya, enggak ada yang dosa dengan minum obat. Tapi bertahap menuju lepas. itu ya. Sama juga anti nyeri kalau minum nggak kuat ya, separuh separuh minum deh, tapi hati-hati dengan anti nyeri ya. Saya nanti lepas obat nyeri, lepas obat kolesterol, kolesterol, obat darah tinggi, lepas obat tidur tidur ya tidur dan nyeri itu paling gampang sebenarnya ya insomnia itu paling gampang kalau nggak salah olah nafas malah melek, nggak bisa tidur ya jadi yang saya stop minum obat metformin hanya olah nafas dan pola low karbo. kalau gulanya masih di atas 140 Anda minum obat ya 120 mulai lepas lihat 150 mulai lepas bertahap ya jadi saya menyarankan anda tetap minum. Yang penting gula stabil di bawah 120. Socol bisa di bawah 100. Tadi bisa di bawah 120 tanpa obat itu udah keren banget. Ya, batuk flu, rimfor dua bisa, bisa. Paling kalau pas batuk uh, uh, gitu ya, nah, hanya tersengal-sengal, anda aja simak aja modul olah nafas covid. Itu saya lagi covid, jangan kan batuk covid aja seolah napas supaya sembuh. Tapi tahan nafasnya bisa 90 detik, tiba-tiba tinggal 15 detik, ya waktung desem juga tuh, waktu covid, kena covid aja olah nafas, ya. padahal covid itu kan saturasinya rusak, dibetulkan justru dengan olah nafas Wim Hof, jadi Wim Hof itu terkenal waktu tung desem, kan kolornya jutaan, saya belum belajar olah nafas tuh, karena waktu saya simak youtube-nya, udah di-upload tahun lalu, gitu ya saya baru mulai olah nafas, jadi Wim Hof lagi batuk, lagi pilek, lagi kena covid, Justru olah nafas, supaya cepat sembuh ya, involved ya, pak sama pagi involved, sore involved, selebihnya MBSR. Nah tadi yang olah nafas, yang yang gluk, yang gula tadi waktu saya rajin involved sampai 2 jam sekali, 3 jam sekali, memang gula dari 300-an turun ke 150-an. Tapi untuk stabil sekitar 100, anda Wimbof-nya cukup dua kali atau sekali aja. MBSR-nya yang sering-sering 2 jam, tiga jam sekali. Kalau anda ada waktu, maka modul 4 dan seterusnya ada simak. Ya, untuk uh, banyak, Bukan hanya diabetes, ya, termasuk kanker, minyum, kista Untuk semua orang, Wim Hofnya sehari dua kali saja Seperti yang disarankan Wim Hof Karena Wim Hof itu tidak hanya mengajarkan olah nafas Wim Hof Dia mengajarkan ice bathing Dan yang penting dia mengajarkan mind fokus Mind fokusnya Wim Hof itu kalau di saya Namanya MBSR, MBCT Karena Wim Hof main fokus, tidak ada yang diupload. Ya, itu program berbayarnya dia kalau ada kem-kem jadi bimbof sendiri tidak mengajarkan hanya bimbof lalu anda bimbof terus bisa kena serangan bukan serangan anda jantungnya bisa bermasalah jadi aritmia malah Dan jantungnya nggak teratur kalau denyut jantung nggak teratur nanti pasti saturasinya juga nggak teratur Nah itu turun nah, itu turun nah, itu runa, itu tanda-tanda itu kebanyakan pola nafas bimbo ya kalau sudah seminggu bimbof satu tapi saturasi belum mencapai 99, boleh ya anda bimbof dua boleh ringbok 2 mau ada waktu 3 repet boleh, 6 repet boleh, 12 repet boleh. Yang penting tahannya sekuatnya. Tapi kalau mau gradual, yang paling aman ya 3 repet dulu. Habis 3 repet, 4 repet, besoknya 5 repet, besoknya 6 repet. Hari ini kita 6 repet udah standar aja 6 repet. Kalau saya dulu rajin 12 repet, tapi sekarang daripada 12 repet lebih baik saya 6 repet tapi ada waktu untuk body stretching karena secara ilmu itu juga dibutuhkan. Ya, simak aja modul-modul body stretching ya. Sendi kaki jari, perfect kaku. Rematik. Rematik apa enggak, tanya ke dokter, periksa ke dokter. Tapi kalau sembuhnya gimana, ya olah nafas ini. Modul mana? Modul 1-17 semuanya. Mau rematik, mau kanker, mau ginjal, mau lever, mau diabetes, sama. Bim Hof dua kali sebelum makan pagi, sebelum makan sore, sama MPSR. Hampir setiap 2-3 jam sekali, enggak masalah. Ya. Saya mau nanya, ada bilang, buang nafas lebih baik dari hidung. Kalau bimbof tarik hidung buang mulut. Kalau bukan bimbof atau main fokus main fokusnya bimbof kayak mbsr tarik hidung buang hidung. Karena tujuannya berbeda. Ya, ada simak di modul bimbof. Kenapa buang mulut? Co2-nya lebih cepat kebuang. O2-nya naik, saturasi dengan segera naik. Metabolismenya bagus. Tubuhnya cepat alkali. Begitu ya. Jadi simak di modul lalu tarik hidung buang hidung simak di modul autonomic nervous system modul keempat yang sering berbolak-balik di pos di WA grup itu kan modul 4 ya jadi kayak apa kok nggak urut ya gimana nggak urut pagi-pagi ada tanya begini lagi tetap pos lagi itu modul 4 sering sering begitu kan jadi atau modul 4 kan jadi menjadi dasar Autonomic nervous system itu menjadi dasar Modul 5, 6, 7, 8, kadang sebelum 9, tak pos lagi modul 4. Ya, itu yang jelasin tarik hidung, buang hidung. Untuk orang diabet, buah apa yang boleh dimakan? Tergantung berapa gulanya. Kalau Anda sekarang ini 300, 400, 500, yang dimakan hanya buah apuket. Udah mulai turun sedikit, tambah salak boleh. Jambu kristal, nah apuket jambu kristal boleh. ya 400 pun jambu kristal boleh, karena itu gulanya rendah ya alpukat jambu kristal udah udah 150-an salah boleh lalu kalau gulanya masih di atas 150 masih minum obat semua buah yang lain seperti saya ini saya bikin jus pro karena kita butuh semua buah untuk antioksidannya untuk fitokimianya begitu di jus pro itu difermentasi gulanya berubah jadi asam organik jangan takut konsumsi asam organik vitamin C juga asam organik nah ini pH-nya rendah ada olah nafas, pH-nya pasti naik tubuh itu butuh gasa butuh asam untuk membuat pH darahnya 745 di atas 745 juga penyakit datang namanya alkalosis pemicunya di bawah 7,3 penyakit datang karena asidosis jadi harus 7,3 sampai 745 Anda minum dua 200 mili sehari pas makan siang minum kefir 200 mili sehari pas makan malam udah aman ya pH 7,2 7,3 bangun tidur pun di atas 7 ya Lalu kalau makan ubi roti gandum, ubi ungu, tergantung gulanya berapa. Kalau gula Anda di bawah 150, bawah 120, Anda makan ubi ungu, apa akan cerang hijau, makan roti gandum yang full. ya. Tapi kalau saya, saya juga nggak makan nasi merah, nasi hitam, ubi ungu, saya nggak makan semuanya, udah karbu saya dari sayur aja. Tapi kalau sekali-sekali pas ketemu, tapi saya nggak pernah beli ubi ungu, saya nggak pernah nyari. ya. Pas ada di UPI Unggul, makan, gitu ya. Temu darat kemarin di Jakarta Barat, ya itu pun juga belum itu sebulan sekali, ya. Jadi makan sayur itu kargonya udah cukup tinggi, udah cukup banyak, ya untuk orang Gieben. Tidak bisa nafas perut nggak apa-apa, ya. Terbaik nafas perut, seperti yang diajarkan Bim Hof, ya bukan hanya Wim Hof, semuanya semua olah nafas mengajarkan nafas perut. Tapi kalau nah terutama nanti modul 4, ke atas, 4, 5, 6, 7, 8, itu nafas perut semuanya. Tapi pemula, yang penting Anda saturasi naik. Indikatornya kan bernafas kalau ya Indikatornya kan perbaikin saturasi, perbaikin pH. Sebelumnya ada ke rumah sakit, tes pH darahnya berapa, habis itu olahan nafas bimbof, sebulan-dua bulan Anda tes lagi pH darahnya berapa. ya Kalau pH urin kan hanya mengindikasi. Itu beda beda beda dengan darah, tapi bisa mengindikasi. Itu bimbof cepat banget. Nah. <tuh> Bimbov supaya juga nanti bisa turun, maka buangnya mulut. Kenapa? Supaya buangnya habis. Kalau buangnya hidung, <gum> gimana mau habis? <gum> Susah. <gum> gitu ya Buang habis, sampai perutnya kempes. Sampai semua udaranya keluar. Supaya tahan nafasnya nggak panjang-panjang banget. ya Cukup dengan 90 detik. Kalau latihan Bimbov 2, boleh sambil tiduran. Ayo, tadi itu malah. Bukan boleh lagi. Terbaik ya maka tadi di kalau simak modul aja anda tahu tuh anda simak modul kan saya jelasin di modul ya tadi kan sudah ditunjukkan ya nggak perlu diulangin ya uh, jadi anda simak modul limbo 2, itu sudah langsung dijelaskan ya, sebelum praktek makanya lebih bagus terus simak rekaman modul ya itu dijelasin terbaik tidur gitu ya coba ketik di YouTube ya Bentar ya kalau Nyari di WA grup susah atau enggak ikut WA Group, ini enggak masalah. Sekarang nomornya file sudah mulai, baru belum lama sih saya rubah-rubah lagi supaya lebih gampang dicari. Ya, Modul 1, workshop, nyebutnya workshop. Workshop 1, ya, jarot. Workshop 1, jarot. Workshop 1 itu bicara regenerasi sel saya ginjal sembuhnya pakai olah nafas mana, saya diabet olah nafas yang mana, saya kanker olah nafas yang mana. Itu simak workshop 1. Yang mengajarkan pembukaan, bahas kurikulum, regenerasi sel itu workshop 1. Nah, workshop 2 itu jelasin mengenai Wim 1. Ya, itu workshop 2. Jadi workshop satu regenerasi sel, ini Wim 2. Nih, workshop 2 olah napas Wim Ini kan rekamannya nih. Ya juga Wim yang tadi saya tunjukkan itu. Ya, lalu demo saturasi dan segala macam itu Bimhoff 2. Jadi enggak banyak ya, 2, 2A, 2B ini adalah Bimhoff 1. Kenapa kesemutan, kenapa ada kayak semut berjalan, kenapa keringngingan, kenapa pusing, kalau pusing bagaimana, kalau orang sampai jantung gimana, kalau saya pasang ring gimana, itu dijelasin di workshop ya. Baik 2 atau 3. Workshop 3 itu menjelaskan aneka Bimhoff 2. Wimfong tiga, box tiga, ya. Olah nafas pemula, olah nafas pemula, olah nafas 2 rate sampai enam rate. Lalu ada lagi olah nafas workshop, dalam box shop tiga, ya. Itu nanti baru muncul, ada lagi untuk stroke. Itu penjelasannya, Wimfong, ya. Termasuk tangannya, gimana? Posisi tangan, gimana? Kakinya, gimana? Berdiri duduknya, gimana? Tidurnya, gimana? Ya, terlentang yang ada atas itu semuanya dijelaskan di workshop orang pasang ring jantung boleh apa tidak itu dipasangnya dijelaskannya di workshop pagi hari pagi hari itu sebenarnya kita nggak jelasin ya tapi menjawab pertanyaan jadi jawabnya singkat-singkat singkat begini ya orang depresi sudah setahun olah nafas mana modul 4, 5, 6, 7, 8 sampai 17 ya yang depresi Anda langsung lompat saja kalau punya anak temen depresi lompat saja modul 4nya tinggalin dulu Ya, bisa nggak usah dulu, kayak lansia. Saya bikin WA grup lansia, dan wing walk-nya belum saya ajarkan langsung di modul. Ya, karena itu untuk ketenangan penting. Wajah kesemutan karena darahnya nggak lancar. Nah, Anda harus olah nafas terus sampai nanti nggak kesemutan, tapi itu biasa banget. banyak orang seperti itu, ya. Itu juga dijelasin di workshop. Workshop yang modul 1 aja, Anda simak modul satu, pasti nggak bertanya. Ya, kalau bertanya berarti belum nyimak modul dan sebaiknya tuh orang itu nggak nggak praktek sebelum nyimak modul ya, terutama kalau punya jantung, punya sakit ginjal yang spesial ginjalnya itu orang sakit ginjal itu biasanya tubuhnya asem tapi ini alkalosis Anda nggak boleh bimbof. Ya, nah kayak gini-gini itu dijelasin di workshop, kalau nggak jelasin nggak dengerin, tahu-tahu ikut ya bisa-bisa malam-malam pecicilan enggak bisa tidur. Kenapa? Tubuhnya sudah alkali, alkalosis. Gut involved lagi kan gitu ya. Kolesterol tinggi apa dengan apa untuk turun? Ya makan lemak bagus. simak modul lemak. Ini ya, yang yang kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, ya Anda makan lemak-lemak baik. Ya. Workshop atau enggak usah pakai workshop lemak kawan lawan Jarot atau lemak Jarot kawan aja juga cukup nih modul 18 strip 5 lemak kawan atau lawan Nah itu membahas mengenai segala lemak LDL, HDL kolesterol Pak Bowo runtu ya Anda masuk di situ panjang lebarnya di situ kalau saya Bimbo dua sambil duduk lienngan lebih kuat daripada sambil tidur nggak masalah jadi makanya kalau di workshop kan saya jelasin. Yang nyaman duduk-duduk, yang nyaman tidur-tidur. Yang tidur ketiduran, Anda duduk. Yang duduk Anda roboh, Anda tidur. Jadi ada juga yang duduk nggak kuat, roboh. Sinusitis bisa bimbo? Bisa. Kompres ekoensi murni pada andeng-andeng yang semakin besar hidup, bisa. Setiap pagi olah nafas, namun tiap pagi selalu timbul sinus olah nafas mana yang cocok tidak ada cocok-cocok, cocok, Anda harus ikut modul 1-17. sampai 17. Ikuti penjelasannya begitu modul 4, nanti kan dijelaskan. Paginya Wimbof, siangnya ini. gitu Jadi, Anda, yang penting simak modul demi modul aja ya Itu untuk berlaku mau sinusitis, mau kanker, mau minimum, kista, diabetes, liver, ginjal sklelosis, autoimun. Sama prinsipnya. Wimbof-nya dua kali, MBSR-nya sebanyak mungkin. Kalau cuma waktu, punya waktu hanya dua kali. pagi satu kali Wimbof yang... Yang satu lagi adalah MBSR. Gampangnya MBSR itu adalah empat ke atas. Ya, modul 4 ke atas. Hari ini bisa ikutin sesuai aba-aba. Ya, harusnya di UBA grup pun ada juga kan audionya. Saat ini bismillah saya optimis bisa sembuh dengan Bimpok 2 karena saturasi dan tekanan jantung normal. Oke, mantap. Batuk apa cocok Bimpok 2? Batuk COVID malah sembuh cepat sembuh ya. Saya hari Selasa saya kayak kena serangan demam berdarah. Saya enggak ke dokter, maka enggak periksa. Ya enggak berani bersaksi demam berdarah sembuh. Tapi hari Selasa saya batuk, saya demam, tubuhnya suhunya tinggi tapi menggigil, AC sudah dimatikan masih menggigil, lidahnya pahit, cuma enggak muncul ruam-ruam. Ya, enggak muncul ruam-ruam kalau orang karena berdarah jadi ruam atau karena kebal apa karena fit bagus jadi nggak ruang ruam gitu ya yang pasti batuk, itulah kenapa kemarin semisal libur kan <laughs> karena begitu batu waduh nanti kan nggak enak mimpin tapi saya olah nafas sendiri ya dan singkat cerita selasa itu melingkung pusing eh, lidah pahit itu selasa jumat udah enakan kamis saya udah terbang ke Surabaya pergi ke Lumajang jadi dengan cepat sembuh. Ya, saya sembuhnya belum sembuh-sembuh. Oh, dah, sembuhnya itu ya tergantung ya. Ya kemarin tuh ya waktu pusing itu itu ya kalau jalan geliang geliang sembuhnya gitu ya. Itu gue agak tahu kayak mungkin aja demam berdarah karena saya nggak periksa sih ya. ya. Kurang darah juga bisa begitu ya sama. Tentunya kalau mau ya sakitnya apa itu ke dokter. Tapi kalau sembuhnya gimana setelah ke dokter itu ikuti, ikuti olah nafas, 1 sampai tujuh di modul 13 itu kan body stretching, jadi itu masuk di dalamnya, ya. Tapi kalau semplayongannya kan apa gulanya rendah, apa apa ya kalau nggak diperiksa kagak tahu, ya. Kalau didukun bisa tahu. Kalau tahan nafas waktu tidur bisa lebih lama daripada duduk, tergantung. Ada orang yang nggak bisa, jadi tidur apa duduk itu, ya terutama kalau misalnya perutnya gede, ya duduk susah kayak jepit. Jadi tahan nafasnya lebih mana yang lebih lama, tergantung. Ya, ada juga yang kalau apa namanya, yang tidur malah jadi kayak tersengal-sengal. Jadi pilihlah duduk. Jadi duduk kalau tidur terserah. Kalau Hof itu bukan meditasi. Duduk boleh, tidur boleh di sofa boleh, pakai bantal kayak bimbo boleh, nggak pakai bantal juga nggak apa-apa. Kalau anda meditasi, ya lain lagi ceritanya ya. Atau modul 4, lain lagi ceritanya. gula darah sewaktu dua dua satu. Tinggi banget, ya. Kalau habis mimpor satu dan dua, naik jadi 99 sembilan oksigennya. Oke, turun lagi. Kalau naik turunnya pas olah nafas, ya. Sekarang enggak olah nafas, udah selesai kan? Sarapan, coba pasang oksimeter, ya. Jadi, sudah selesai. Jangan habis jalan kaki, ya, ya. Makan, duduk, ya. Kalau misalnya puasa, ya puasa, pasang. Kalau dia fluktuatif, ya berarti Anda memang saturasinya fluktuatif, bisa lihat juga denyut jantungnya. Nah, nanti itu sembuh dengan olah nafas. ya. Tapi kalau orang itu olah oksigennya 94 ini kayak saya dulu nih berarti, kayak saya 4 tahun lalu ya. Saya itu 94, tarik nafas pelan-pelan bisa 95, 96, 94 lagi ya. Saya butuh waktu 1,5 setengah bulan. Itu pun karena saya tiap hari itu bisa 2 3 jam sekali olah nafas. Metode mana? 1 sampai 17. Ya. Sekarang saya bisa stabil di 97 98. Kalau biasa Ya, tergantung juga alat yang mana. Tapi begitu olah nafas sembilan sembilan seratus dengan cepat. Nanti ya, pasti begitu selesai olah nafas ya turun lagi sembilan delapan. Itu wajar. Ya, itu bukan fluktuatif. Fluktuatif itu enggak ngapa-ngapain sembilan tujuh, sembilan dua, sembilan empat, sembilan sembilan, sembilan empat. Tuh Itu itu. Tapi kalau olah nafas anda naik berarti olah nafasnya udah benar Tinggal sering-sering aja. Begitu sering-sering latihan maka kalau dari rata-rata sembilan empat sembilan lima kayak saya dulu. Ya sembilan lima sembilan enam sembilan empat sembilan lima. Ya fluktuatif di dua digit, ya maka begitu latihan nafas naik, ya paling gampang itu biasanya naik dua poin dari sembilan lima sembilan dari sembilan belas sembilan ya nanti selesai nafas turun lagi, makin sering latihan nanti turunnya nggak ke 94. dari sembilan turunnya 97. ya umur di atas 60 minum susu kefir nggak masalah, ya kalsiumnya, nah susu itu kan memang mengandung kalium dan kalsium. Kalau sudah makan, minum kefir, minum susu, maka suplemennya nggak usah. Jadi nggak usah minum suplemen, ya suplemen kali nggak apa-apa. Sebenarnya nggak usah, ya suplemen suplemen kalium, kalsium nggak usah. Tapi coba dicek dulu kaliumnya tuh berapa, ketinggian nggak. Yang pasti saya dari tahun 2009 minum satu gelas kira-kira, terus sampai hari ini. Ya rencananya sampai selamanya, selama hidup, ya karena kaliumnya yang ada di susu satu gelas itu bahkan kalau orang Eropa Amerika kan satu liter satu hari ya susunya, tapi orang Eropa Amerika itu tidak laktus intoleran, nah orang Asia cukup banyak yang laktus intoleran sehingga kalau minum susu mencret, begah ya maka Anda bisa eh, kalau yang laktus intoleran itulah kenapa minum susu mencret ya kentut, ya kalau enggak enggak masalah maka minum itu secukupnya ya sehari cukup 200 ratus kefir, nah, aman ya jadi ngapain beli misalnya suplemen e, macam-macam gitu kan termasuk kalium, kalsium nggak usah ya minum kefirnya sehari satu gelas. tapi kalau vegan ya susunya diganti susu almond, susu kacang-kacangan, susu kedelai, susu kacang hijau ya itu juga bisa difermentasi karena mikrobanya itu yang dimakan tuh gulanya semua yang mengandung gula bisa difermentasi ya kayak imunitor honey, honey itu kan madu madu imunitor itu kan itu kan madu yang difermentasi ya jadi semua yang ada gulanya bisa difermentasi tapi fermentasi yang probiotik tape itu fermentasi itu pakai ragi hasilnya alkohol jadi tape bukan probiotik ya probiotik jadi fermentasi itu bisa pakai ragi pakai kapang pakai jamur pakai bakteri baik nah kita yang pakai bakteri baik akteri baik itulah yang namanya probiotik. Oke. Okay. Terima kasih hari ini sampai di sini kita enggak ada body stretching karena pertanyaan banyak banget ya body stretching masing-masing saja. Sampai jumpa besok pagi.